sekitar bulan Januari kalau kalian update juga sih masalah tentang rpcs3 ini jadi mereka memindahkan sistem dari patch.yml nya gitu jadi kalian bisa hapus aja untuk di uh, emulator kalian gitu untuk patch.yml nya yang ada di uh, folder rpcs3 nya dan kalian cukup tinggal ke manage tinggal buka ya untuk rpcs3 nya ke manage terus kalian cukup klik aja untuk yang game patches gitu atau mungkin patches patches bukan sih patch uh, kalau banyak patch-patch gitu, jadi game patch-patch jadi patches gitu mungkin dibacanya gitu. Nah, biasanya untuk pertama kali buka di sini, kalian ini uh, tidak akan melihat judul game apapun gitu. Jadi kalian cukup tinggal klik aja untuk yang download latest patches gitu ya, atau mungkin download patch yang paling baru gitu. Nanti di sini akan update gitu kan, dan nanti di sini akan keluar semua judul yang bisa uh, kalian patch gitu, atau mungkin yang bisa di custom patch ya. Nah, di sini saya pengen nunjukin aja untuk personal 5 karena memang saya cuma ada game personal 5 ya. Nah, di sini untuk versinya kalian bisa sesuaikan dengan game yang kalian punya. Misalnya di sini untuk serialnya adalah NPB dan untuk yang versi Jepang di sini saya adalah NPJB gitu. Untuk NPJB nggak ada, adanya cuma NPB untuk versi Eropa. Nah di sini kalian cukup tinggal centang aja, tinggal checklist aja mod mana atau mungkin patch mana yang mau kalian aktifin. Untuk saya di sini mod 60 fps, di sini untuk enable mode support dan untuk yang skip intro gitu. Jadi ya setiap game beda sih ya, untuk uh, patch-patchnya gitu. Dan uh, di sini juga kalian bisa coba untuk uh, sesuaikan dengan versinya atau mungkin serialnya ya. Karena kalau kalian misalnya serialnya beda nanti Ya patchnya nggak akan aktif gitu ya atau mungkin nanti nggak akan ada efeknya gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya jadi untuk RPCS 3 ini uh, untuk patchnya itu kalian nggak nggak uh, lagi harus manual gitu ya. untuk ngisi patchnya gitu ya. jadi kalian udah sekarang tuh udah pindah ke patch manager kayak gitu dan ya ini ada update sekitar kalau nggak salah bulan januari gitu tapi saya lihatnya sih Jan sih Jan itu kayaknya January dan bukan bukan Jun ya biasanya Jun Jun disingkat nggak sih, nggak tahu juga sih. Ya, karena saya memang udah agak lama juga gitu, nggak buka uh, ini, udah nggak buka emulator PS3 lagi gitu. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.